Baik, eh, selamat siang untuk kita semua Terutama saya menyampaikan Terima kasih banyak Atas dukungan dan partisipasi Daripada seluruh Lapisan masyarakat Bahkan juga beberapa tokoh-tokoh Baik itu dari pemerintah, bahkan juga dari pihak gereja, pihak masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih banyak karena kami dapat eh, tangkap dari sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai proses kami di sel Polres Yaukimo Pada saat itu kami Dengan keadaan yang baik Kami tidak mengalami Kendala Dalam arti sakit segala macam Kami tinggal baik Sampai dengan Kami diproses sesuai dengan Aturan hukum yang berlaku Dan di dalamnya itu ada beberapa alasan yang menangkap kami. Nah, itu secara detail sudah mengecek semua itu. Tetapi tidak ada barang bukti yang yang membuktikan bahwa kami harus ditangkap tahan lama di dalam. Di dalamnya itu salah satunya... Eh, amunisi eh, kemudian senyata dan juga bendera eh, bintang kejora dan juga ada beberapa jenis bukti yang di situ tidak menemukan dari pihak keamanan sehingga dengan alasan yang tidak menemukan barang-barang bukti ini sehingga mereka membebaskan kami dari sejak tanggal 1 Oktober 2021. Kami keluar dari jam 6.00. Kami keluar sampai dengan hari ini, kami ada di kediaman. Kediaman kami sendiri, dan saat ini pun kami juga tak lupa kembali menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo yang mana mendukung kami dalam doa bahkan juga masukan-masukan kepada pihak keamanan berwajib dan juga termasuk gereja, toko gereja yang mendukung kami dalam doa, bahkan juga masukan-masukan, dan masyarakat Kabupaten Yahukimo baik itu intelektual, yang mendukung kami, dan juga teman-teman eh, media lokal, bahkan juga media nasional, media internasional, yang mana mendukung kami untuk dibebaskan kami dan beberapa organisasi LSM yang mendukung kami di dalam membebaskan kami keluar dari tahanan sehingga kami bisa keluar sampai dengan hari ini saya menyampaikan terima kasih banyak-banyaknya kepada semua pihak Untuk mendukung kami dalam Semua doa Masukan Akhirnya kami dibebaskan Untuk kami keluar Oleh karena itu Saya selaku Kepala Distrik Kabupaten Yahukimo Termasuk Anak kami Gembala Bahkan juga anak kami, mahasiswa kami bebas keluar. Sehingga sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh eh, pemerintah Kabupaten Yahukimo, bahkan juga semua elemen masyarakat yang ada. Saya tidak membalas sesuatu kepada Bapak Ibu, kerja keras daripada Bapak Ibu, tetapi... Tuhan yang punya tugas pelayanan semua akan memberkati Saya kira demikian Dan ada beberapa hal yang mereka menyampaikan bahwa Laporan-laporan yang mereka dituduhkan kami bahwa ada eh, Mobilisasi Bahkan juga ada yang menjadi Support untuk mendorong eh, bagian eh, OPM. Bahkan juga ada yang menyatakan bahwa mediasi, eh, mediasi hal yang mereka sampaikan ini sangat tidak benar. Dan saya klarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Dan saya betul-betul itu tidak benar sehingga saya bisa keluar. Untuk itu semua dukungan saya juga sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. wah.